Mas Apung, selamat siang rekan-rekan media sekalian. Apakah bisa mendengarkan kami dari tempatnya rekan-rekan berada? Bisa Pak. Bisa ya, Oke, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita melakukan press briefing dari tempat yang tersebar ya. Teman-teman sekalian di KEMLU juga uh, berang, dari tempatnya mereka bertugas saat sekarang, sehingga uh, dengan demikian kita mencoba secara efisien menyelenggarakan press briefing pada hari ini. Karena saya tahu beberapa seperti Pak Trian sering ada keluhan, tidak stabil katanya wifi-nya. Jadi itu kurang lebihnya uh, sebagai pembuka ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Apung, teman-teman uh, yang mendampingi dan memberikan uh, briefing ke rekan-rekan media sekalian. Uh, mungkin untuk membuka, kita akan memberi kesempatan untuk Pak Trian selaku KOSERPA G20 untuk memberikan update kepada rekan-rekan sekalian hal-hal uh, penting yang perlu kita ketahui bersama. Nanti selanjutnya saya akan mengundang Pak uh, Yuda dengan hot issues biasanya, topik isu-isu terkait perlindungan WNI Dan ada juga bersama kita Ibu Mita yang akan juga uh, berbagi mengenai uh, vaksin diplomasi dan isu-isu terkini yang sedang berjalan untuk itu saya akan mengundang selanjutnya Pak Trian untuk berbagi informasi terkait isu-isu uh, G20 Silakan Pak Trian terima kasih Pak Teguh Faizesa Pak Dirjen IDP teman-teman uh, wartawan media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya straight to the point aja mungkin uh, mengupdate kira-kira apa yang terjadi dalam forum G20 pada bulan Januari baru ini Um, kita telah melaksanakan berbagai pertemuan, di uh, baik di working group uh, uh, streams, Sharpa Track, maupun di Finance Track. Di Finance Track itu sendiri sudah terla, apa, terjadi beberapa pertemuan, antara lain kaitan dengan infrastructure framework, international financial architecture, ini di bawah Finance Track, dan tentunya juga telah berlangsung pertemuan uh, kedua, Joint Finance Health Task Force ini menindaklanjuti uh, dokumen uh, Room leaders declaration di bulan Januari juga uh, terdapat beberapa seminar pertemuan-pertemuan baik dari digital ekonomi uh, teman-teman dari labor working group juga ada uh, seminar kaitan dengan uh, disabilities engagement group juga ada launching sudah uh, seperti diketahui juga uh, B20 bisnis 20 sudah melaksanakan inception meeting SAI-20, pertemuan para BPK-BPK, juga Empower Youth telah mengeluarkan Youth-20, telah launch white paper-nya yang kira-kira berisi posisi-posisi dasar apa yang akan dibahas oleh para pemuda pemudi G20. Nah, untuk rencana bulan Februari, mungkin ini menarik untuk teman-teman media, akan ada kira-kira 13 kegiatan at least. Uh, yang tentunya yang yang menarik akan ada pertemuan uh, tingkat menteri keuangan dan gubernur Bank Sentral yang didahului oleh pertemuan deputisnya tanggal 15-16 Februari dan uh, dilanjutkan dengan menteri keuangan uh, dan gubernur Bank Sentral G20 pada tanggal 17-18 Februari di Jakarta. Yang semula akan diadakan di Bali akan diadakan di Jakarta. Nah, ini juga uh, bentuknya akan uh, hybrid uh, Insya Allah nanti kira-kira kalau ingin lebih detailnya bisa juga menghubungi teman-teman di Humas KMNQ dan BI. Di bulan Februari ini juga akan ada uh, berbagai pertemuan di Working Group. Saya tidak akan go to details, bisa dilihat di calendar of meeting-nya, tapi yang pasti akan ada SYNC 20, U20, Business 20, uh, kegiatan tematiknya akan ada Working Group, Working Group juga sudah mulai melaksanakan meeting meeting-nya, Uh, basically, it's going to be a, a quite a busy month, untuk Feb, uh, Februari. Uh, Maret juga demikian, uh, tapi mungkin itu bisa uh, kita simpan untuk berikutnya. Yang perlu saya sampaikan di, di Sherpa Track sendiri, saya telah melakukan uh, berbagai uh, upaya dalam kaitan dengan bilateral-bilateral meeting dengan uh, kolega saya di level Sherpa, di uh, banyak negara G20, Uh, intinya adalah mendorong adanya konkret deliverables, dan kembali lagi kita juga mencoba uh, secara dini uh, sudah memberikan uh, arahan kepada Sherpa apa yang kita inginkan dalam presidensi kita ke depannya. Nah, ini proses terus sedang dijalankan dalam kaitan dengan lobby-lobby. Uh, um, persiapan logistik juga uh, terus dilaksanakan baik dalam kaitan dengan persiapan untuk KTT di Bali maupun persiapan di berbagai pertemuan termasuk pertemuan di level ministerial meeting. Kita akan banyak melakukan pertemuan. Sekarang ini tercatat kira-kira sudah menjadi kira-kira 18 lah level ministerial. Antara 17 sampai 19 level ministerial, dan ini bisa bisa berubah-ubah kembali lagi. Jumlah pertemuan juga selain yang selama ini kita sampaikan 151 pertemuan, akan juga ada pertemuan-pertemuan yang bentuknya side event atau showcasing, dan ini juga bertambah lagi jumlahnya. Mungkin uh, pada saat ini kira-kira uh, itu saja, mungkin Pak uh, Dirjen uh, IDP. Tapi satu hal lagi, oh satu hal lagi saya lupa sampaikan. Uh, kita uh, sudah uh, mengkampanyekan penggunaan uh, logo dan background yang seperti bisa dilihat uh, di bapak-bapak sekalian ini. Ini adalah yang terbaru dan ini akan terpampang di berbagai kegiatan-kegiatan G20, baik di working group maupun di engagement group. Dan tentunya kita juga mengencourage pihak media untuk menggunakan logo dan mendukung amplifikasi Presiden Indonesia. Mungkin itu saja sementara ini, Pak Dirjen. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Trian sudah berbagi informasi penting kalender kegiatan. Soalnya saya menggunakan Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Terima kasih Pak Dirjen IDP yang kami hormati Pak Dubes Trian. Teman-teman, Bapak Ibu, selain 2 dan wabil khusus, teman-teman media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan uh, press briefing kali ini, uh, izinkan kami mencoba mengupdate terkait dengan status warga negara Indonesia yang terinfeksi COVID di luar negeri. Izinkan untuk kemudahan, teman-teman, uh, uh, kami coba memberikan uh, slide secara singkat. Sorry. oh, maaf, maaf kok. Sorry, maaf ada kendala teknis sebentar, izin ya, yeah. uh, izinkan teman-teman sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 26 November 2021 WHO telah menetapkan Omikron sebagai variant of concern dan sejak saat itu kita melihat ada lonjakan kasus ya, kalau kita melihat secara global terjadi peningkatan 15 juta kasus dari bulan November ke Desember dan kemudian melonjak lebih tinggi lagi dari bulan Januari ke Februari sebanyak 91 juta kasus nah Tren peningkatan kasus COVID-19 ini di tingkat global juga direplikasi dengan peningkatan jumlah kasus WNI yang terinfeksi COVID di luar negeri. Sebagaimana kita lihat di sini terjadi peningkatan cukup pesat kalau kita lihat sejak bulan Desember terjadi peningkatan jumlah WNI yang terinfeksi COVID. Ya. Total hingga bulan Februari 2022 per hari ini ada 8.349 kalau kita lihat dari lonjakan kasusnya, antara bulan November ke bulan Desember terjadi peningkatan 242 kasus Nah, sedangkan dari bulan Desember ke bulan Januari meningkat pesat menjadi 1.082 kasus sedangkan Januari ke Februari yang masih awal ini sudah mencapai 974 kasus ini menjadi concern kita bersama tentunya bagaimana kita bisa memberikan Pelindungan dan melakukan pencegahan terhadap WNI, WNI kita dari infeksi COVID. Nah ini adalah data jumlah WNI yang mengalami infeksi COVID terbesar di beberapa negara. Yang paling banyak adalah di Singapura 831 kasus, diikuti oleh Qatar 809 kasus, dan kemudian Brunei Darussalam 648, Korea Selatan 541, dan terakhir. Inggris UK 422 kasus nah apa saja langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebagaimana kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya pertama perwakilan RI akan membantu WNI yang terinfeksi COVID-19 untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan dalam pengamatan perwakilan selama ini untuk negara Indonesia yang Terinfeksi COVID-19 selama ini mendapat kemudahan untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan di negara setempat. Kemudian, juga kita berikan bantuan logistik dan juga fasilitasi repatriasi khusus untuk bantuan logistik. Ini utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia yang terdampak kebijakan pembatasan mobilitas yang diterapkan oleh beberapa negara. Utamanya, yang paling terdampak adalah warga negara kita yang berstatus undocumented dan juga pekerja harian lepas yang mengandalkan penghasilannya dari uh, gaji harian. Nah, oleh karena itu, perwakilan RI uh, mendorong uh, pemberian bantuan logistik bagi WNI-WNI kelompok rentan tersebut ya. Uh, pada tahun 2021, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, ada lebih dari 236.000 paket bantuan logistik sudah kita uh, salurkan. Kemudian kita juga melakukan fasilitasi repatriasi WNI kita yang terdampak, utamanya yang stranded. Antara lain adalah ABK kapal niaga maupun kapal ikan. Lalu dari sisi informasi teknologi, kita telah membangun fitur khusus COVID-19 di portal peduli WNI dan Safe Travel untuk memudahkan warga negara kita mendapatkan informasi terkini dan termutakhir mengenai situasi COVID -19. di negara setempat termasuk juga kebijakan di negara-setempat terkait dengan penanganan covid di Safe Travel juga kita bangunkan fitur khusus dan juga fitur emergency button bagi kasus-kasus yang sifatnya darurat. dan terakhir kita juga mendorong fasilitasi vaksinasi kami mencatat di negara-negara utama di mana konsentrasi warga negara Indonesia yang paling banyak seperti di Malaysia, Saudi, Hong Kong, UAE Uh, mayoritas negara-negara tersebut -negara memberikan akses vaksinasi bagi seluruh penduduk, termasuk uh, pekerja migran, termasuk uh, pekerja migran Indonesia. Tantangannya adalah bagi WNI kita yang berstatus undocumented, walaupun pemerintah setempat uh, memberikan jaminan untuk tidak uh, melakukan penegakan hukum, uh, namun lebih mengutamakan aspek kesehatan. Ya. Banyak WNI kita yang tetap takut untuk uh, diproses vaksinasinya dalam konteks ini beberapa perwakilan uh, telah membantu melaksanakan proses vaksinasi di dalam premis perwakilan RI untuk bisa memberikan confidence kepada teman-teman WNI undocumented untuk datang dan mendapatkan vaksinasinya demikian beberapa update yang dapat kami sampaikan terkait dengan situasi COVID yang ada di luar negeri terima kasih uh, kami kembalikan kepada Pak Dejeni Depi terima kasih uh, terima kasih Mas Yuda saya mengundang Mbak Mita sekarang, Biasanya Mbak Lintang namanya Mbak Mita ya, tapi biasa dipanggil Mbak Mita. Terima kasih banyak Pak Dirjen IDP, Pak Trian dan teman-teman, serta rekan-rekan media yang kami hormati. Dalam press briefing kali ini, perkenankan kami untuk kembali menyampaikan hasil dari diplomasi vaksin yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan kementerian dan juga lembaga terkait, khususnya dalam rangka mendapatkan vaksin primer maupun juga vaksin booster. Memasuki minggu keempat pada bulan Januari ini atau tepatnya periode 22 hingga 28 Januari 2022, Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin dengan total jumlah 4.226.050 dosis terdiri dari vaksin AstraZeneca dan juga Pfizer yang diperoleh dari Jerman dan Swedia melalui Covax Facility. Dengan penambahan itu kami mencatat bahwa sepanjang bulan Januari tahun 2022 Indonesia telah mendapatkan 29 juta dosis vaksin. Oleh karena itu hingga kedatangan pada bulan uh, tanggal 3 Februari yaitu hari ini maka total yang diperoleh Indonesia dalam hal vaksin adalah sejumlah 467 juta 351.000 dan 85 dosis. Untuk itu, atas nama Kementerian Luar Negeri dan juga Republik Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para negara, sahabat, dan mitra yang telah memberikan dukungan vaksin kepada Indonesia dalam hal penanganan COVID-19. Selain yang kami sudah catat, yang sudah kami terima, kami masih ada catatan tentang rencana penerimaan vaksin dari Australia sejauh ini uh, akan tiba sekitar 2,7 juta dosis dari Australia pada tanggal 9 Februari tahun 2022 sehingga total yang akan diterima dari Australia nantinya adalah 8,395,000 vaksin AstraZeneca uh, sementara dari Covax Facility kami mengantisipasi masih akan ada sekitar 14,360,645 dosis vaksin yang akan diterima selanjutnya saat ini Indonesia sedang menghadapi kenaikan kasus COVID-19. Oleh karena itu, kalau saya boleh, Pak Dirjen IDP kami menghimbau teman-teman juga dan juga masyarakat yang belum oleh vaksinasi untuk segera melakukan vaksinasi dan terus jaga kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan. Itu saja dari kami, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Mita. Saya kembalikan ke Mas Apung ya. Silakan Mas Apung, kita dipandu sekarang Q&A ya. Mas Apung masih mute kayaknya nih. Terima kasih Pak Dirjen IDP, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri. Beberapa rekan-rekan kita dari media juga sudah mengaktifkan fitur raise hand yang berarti akan bertanya dan kepada rekan-rekan yang uh, yang akan bertanya silakan mengaktifkan videonya sehingga bisa lebih interaktif dan lebih akrab. <laughs> uh, pertama di dalam list ada Mbak Anya dari KL, Silakan Mbak Anya mengajukan pertanyaannya secara iya. langsung. Itu Terima kasih Mas Apung. Selamat siang, Bapak, Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Maaf, saya pakai kaos nih di rumah. Mau bertanya khusus kepada Pak Trian, Pak. Sebenarnya ini mungkin pertanyaan dari banyak teman-teman nih, karena sampai sekarang kita belum dapat kejelasan soal akreditasi media terkait G20, Pak. Apakah akan dibuka untuk media secara offline nantinya? Dan uh, bagaimana untuk media akreditasi medianya gitu Pak nanti untuk perayaan umkm uh, perayaan maaf, gelaran G20 yang di Jakarta ini terima kasih itu aja sih Mas Apung terima kasih terima kasih banyak mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Duta Besar Trian terkait pertanyaan ini terima uh, kasih banyak um, tentunya mungkin kita baiknya Pak Dirjen ya kita kasih um, paparan lebih detail ya oleh teman-teman okay. Dirjen IDP nanti ya mengenai prosedurnya segala terkait dengan akreditasi wartawan-wartawan dan -wartawan, termasuk wartawan asing ya. Jadi uh, if, uh, if possible teman-teman IDP nanti akan akan follow up ya. Baik nanti kita lanjutin okay. ya. Iya, semoga segera ya Pak kan sudah mendekati ini Pak. Gitu. Ya, tobat. Ya, ya. <laughs> Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak. Hmm. Terima kasih banyak dan juga Pak Dubes Dian. Next on the list ada Mbak Dian Septiary dari The Jakarta Post. Silakan mengaktifkan uh, videonya, Mbak Dian. Monggo. Yang Bapak-bapak, um, saya punya beberapa pertanyaan ke Patrian Pak. Kan sebelumnya, uh, tadi, tadi disebutkan kalau ada salah satu meeting yang tentang financing on health. Uh, saya jadi teringat bahwa beberapa Uh, minggu yang lalu, Presiden menyatakan bahwa Indonesia ingin pursu adanya International Agencies for Pandemic Financing. No. Nah Saya ingin tahu, nih, Pak, uh, sejauh ini uh, uh, persiapannya sudah sejauh apa ya, Pak? Dan apakah sudah disetujui model yang terbentuk? Uh, terus, uh, terkait logistik, uh, saya ingin tahu, Pak, apakah ada perubahan, uh, apa sih namanya, meeting-meeting yang akan dilaksanakan karena Omikron? Uh, shit. Saya uh, langsung jawab. Silakan, silakan Pak. Yes. Oke, okay. uh, ini dari Mbak Dian Septiani Jakpos ya. Uh, I think uh, it's not quite correct ya. Uh, mungkin salah nangkep dari dari pidatonya Pak Presiden. Yang ada adalah bahwa kita menindaklanjuti Rome Declaration. Yaitu ada Joint Health Finance Task Force. Nah, Joint Health Ta uh, Finance Task Force itu berdasarkan paragraf dari Rome Declaration uh, kita akan membahas mengenai isu preparedness, responsiveness, sama preventive action-nya ini. Tapi bukan membentuk badan baru, kita sama sekali tidak berniat untuk ke sana karena dalam non kelasan itu juga menyatakan perlunya juga uh, memperkuat WHO-nya itu sendiri. Intinya we are trying to have a pooling of resources nantinya untuk menghadapi pandemi-pandemi baru, yang tentunya juga akan menguntungkan uh, banyak negara, termasuk negara berkembang. Jadi, not setting up a new agency per se, tapi uh, we want to make sure that the WHO, karena WHO will be the central uh, players, dan ini pembahasannya saat ini juga melibatkan banyak badan internasional, termasuk WHO, ada IMF-nya, ada World Bank-nya, ada organisasi internasional lainnya di situ, tapi this is still in process. Mungkin itu ya, mungkin jawaban saya. Nah, kaitan pertanyaan kedua tadi. Um, Can you repeat the question again? I, I seem to lost the... Ya, maaf Pak. Ya, uh, maaf. Kayaknya ini internet connection saya kurang, kurang kenceng. Jadinya, kalau misalnya pakai video langsung itu, nggak, Pak? Karena sebenarnya kan kita lagi Omicron, lagi naik-naiknya nih, Pak. Uh, apa sih? Hmm. Dan kita sudah punya banyak uh, meetings plan yang akan, apa sih namanya, uh, in person gitu. Nah, apakah sudah ada planning atau consideration gitu untuk uh, mungkin beberapa meeting akan di Move to Virtual gitu, Pak? Ya, kembali lagi. Um kita yang bulan Januari ini memang rekomendasi kita kemarin untuk virtual semuanya. Jadi ada beberapa seperti SAI uh, technical meeting, maupun B20 inception meeting, bulan Januari itu kita laksanakan uh, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk virtual. Jadi tidak yang semula akan hybrid, ada juga physicalnya, kita jadikan virtual. Dan tentunya untuk bulan Februari ini uh, akan dilihat lagi kemungkinan-kemungkinan perkembangan. Semua, semua ini kan is a, a process ya we are looking at every possibilities. tapi uh, tentunya hybrid menjadi pertimbangan utama so we will see how how it goes ya mungkin itu jawaban-jawaban saya untuk pertanyaan tersebut Insya Allah ya tidak ada tidak semakin spike ya dan kalaupun kita adakan pertemuan seperti halnya pada waktu Sherpa bulan Desember kita benar-benar prokesnya very conscious kita Kut an benar-benar membubblekan uh, prosesnya semuanya di mana delegasi dan kita, uh, selalu uh, kita tes maupun panitia kita tes dan alhamdulillah uh, sistem sudah berjalan demikian rupa tidak ada satupun kasus covid pada saat share track meeting uh, tapi once again we are very cautious. Terima kasih Pak Dubes Dian. Selanjutnya ada dari POI Vice of Indonesia Mas Fauzi silakan mengaktifkan. Uh, videonya, Mas Fauzi, dan sampaikan secara langsung pertanyaannya. Ya, uh, maaf, Mas, uh, videonya nggak dibuka karena agak nggak stabil jaringannya. Mungkin langsung aja ya. Kedengaran nggak suruh saya? Kedengaran Mas Fauzi, silahkan. Iya, langsung ke Pak Yuda, mungkin Pak Yuda, uh, yang data mengenai update uh, WNI kita yang terinfeksi, mungkin nanti bisa di-share nggak, Pak, ya? Buat rekan-rekan wartawan. Dan yang kedua, uh, agak keluar sedikit uh, dari yang disampaikan Pak Yuda tadi, terkait dengan WNI kita di Ukraina, kan akhir bulan lalu Kedubes di Ukraina sempat mengeluarkan himbauan melalui Instagram ya, agar WNI di Ukraina, Georgia, sama Hermenia itu lapor diri. Nah sekarang perkembangannya bagaimana Pak, kondisi WNI kita di Ukraina dengan situasi kian memanas. Mungkin itu Pak Yuda terima kasih. Terima kasih Mas Apung. Terima kasih, Mas Fauzi, silakan Pak Yuda Nugraha. Ya Terima kasih Mas Fauzi uh, untuk pertanyaannya, Terkait, untuk data nanti kami bisa share uh, di uh, chat box, uh, untuk yang Ukraina, berdasarkan laporan dari KB Kiev, uh, kondisi saat ini uh, terpantau normal, jumlah WNI kita yang ada di Ukraina saat ini ada 131 orang, tersebar di beberapa kota, mayoritas uh, tempat, bertempat tinggal di kota Kiev sekitar 78 orang, Memang benar KBRI telah menyampaikan himbauan, utamanya himbauan tersebut adalah agar WNI kita melakukan proses lapor diri dan melakukan pemutakhiran data, sehingga data yang dimiliki oleh KBRI merupakan data yang paling update dan juga tetap waspada dan selalu berkomunikasi dengan KBRI. KBRI juga sudah membangun WhatsApp group untuk seluruh 131 WNI tersebut. Untuk memastikan uh, jalur komunikasi antara KBRI dan juga warga uh, negara kita yang ada di sana selalu terjalin uh, lebih lanjut lagi, uh, KBRI juga bekerjasama dengan Kemlu dan juga beberapa perwakilan uh, di wilayah uh, dekat dengan Ukraina. Kita telah membangun apa yang kita sebut sebagai rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika ada eskalasi uh, di kemudian hari. Demikian, Mas. Terima kasih, Pak Yuda. Terima kasih Mas Yuda, Pak Yuda maaf. eh uh, Dilanjutkan oleh Mbak aja, Mas. Yanti dari Mainichi. Silakan aktifkan fitur, silakan aktifkan videonya, Mbak Tria. Iya, yes, sel selamat siang semuanya. Uh, saya Tria. Mohon maaf sebelumnya saya tidak ada kamera di laptop jadi tidak bisa mengalahkan video. Ada dua pertanyaan. Uh, yang pertama, bagaimana hubungan Indonesia Israel, khususnya? terkait dengan progres normalisasi menyusul adanya penolakan dari berbagai pihak terkait dengan museum Holocaust ya di Minahasa kemudian uh, yang nomor dua Amerika Serikat baru-baru ini mendesak sekutunya untuk memulangkan tersangka uh, warga negara kelompok teroris ISIS ya yang ditahan di Suriah. Uh, seperti yang diketahui minggu lalu juga isis menyerang penjara berisi ribuan kombatan di Suriah. Nah ini apakah ada kombatan WNI di dalamnya? Kemudian sikap Indonesia bagaimana terkait desakan Amerika Serikat itu? Ya, terima kasih. Saya coba jawab ya. Silakan Pak. Coba ada yang lain yang mau menjawab. Baik terima kasih. Pertanyaan pertama mengenai tadi normalisasi tidak tidak relevan menurut saya karena tidak ada proses normalisasi antara Indonesia dan Israel jadi pertanyaan itu tidak tepat karena tidak mencerminkan realitas sebenarnya tidak ada proses uh, menuju real, uh, normalisasi antara Indonesia dengan Israel dan terkait dengan museum itu sebenarnya lebih cocok ditanyakan ke instansi yang menangani masalah museum ya atau pemerintah daerah karena ini bukan menjadi satu uh, hal yang menjadi apa, menjadi bagian dari uh, kerja politik luar negeri Indonesia mengenai yang kedua mengenai ISIS nanti mungkin Mas Yuda bisa menambahkan ya karena sebenarnya teman-teman sekalian kalau mengenai isu-isu FTF ini ya ada satu uh, lintas kementerian yang membahasnya di bawah ko koordinasi Kemenko-Polhukam ya betul kali ya, Mas Yuda ya dengan demikian uh, segala sesuatunya dalam merespon pertanyaan ataupun uh, inquiry, atau pertanyaan ya disalurkannya melalui kementerian Kemenko Polhukam. Jadi uh, sudah melalui satu proses lint diskusi lintas ke kementerian. Uh, bagaimana kita bisa merespons sementara data mengenai WNI sendiri belum bisa kita konfirmasi uh, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi atas uh, harapan Amerika Serikat. Namun, mungkin Mas Yuda bisa menambahkan, silakan, Mas Yuda. Saya, Bapak, menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak dj DP bahwa benar posisi para WNI kita mayoritas ada di dua camp, Alhol dan Alros, yang saat ini dikuasai oleh SDF (Syrian Democratic Forces), yang itu membuat sulit bagi kita untuk melakukan verifikasi. Namun, terlebih lagi... Memang sudah ada uh, arahan dari Bapak Presiden bahwa untuk saat ini memang kita tidak uh, melakukan proses uh, pemulangan. Demikian Bapak. Baik. Kita lanjut lagi, silakan Mas Apung. Ya, Mas Iksan Raharjo dari Jazeera. Silakan mengaktifkan videonya dan mengajukan pertanyaan secara langsung. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Uh, semoga sehat semua, Bapak, Ibu sekalian. Um, saya mau follow up uh, pertanyaan mengenai Museum Holocaust tadi, Pak. Um, kita tahu ada statement at, per, ataupun permintaan dari uh, DPR RI agar uh, Menteri Luar Negeri Kementerian Luar Negeri memanggil duta besar Jerman karena hadir juga dalam peresmian tersebut. Dan saya juga ingin minta pandangan, apakah kemudian museum ini mempengaruhi uh, politik atau sikap kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Palestina? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua mengenai ini pak Afghanistan pada pertengahan bulan ini PBB meminta kepada seluruh negara agar mengucurkan kembali bantuan kemanusiaan buat rakyat Afghanistan. Sementara juga di sana kondisinya semakin parah kelaparan dan sebagainya di musim dingin ini. Apakah kemudian Indonesia akan mengalihkan sebagian dari berapa dua juta dolar ya kalau nggak salah? Bantuan yang kemarin sudah disampaikan di press briefing sebelumnya itu ada Barangkali ada, ada rencana untuk mengirimkan kembali Bantuan pangan ataupun nutrisi Pak kepada rakyat di Afghanistan. Terima kasih Terima kasih Mas Ihsan Pertanyaan pertama tadi ya mengenai kunjungan duta besar asing Yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa duta besar asing Sebagaimana juga duta besar Indonesia di luar negeri dapat melakukan kunjungan ke wilayah di negara akreditasinya sesuai dengan uh, kepentingan uh, bilateral dari negara tersebut jadi dalam hal ini Indonesia bebas kita katakan satu negara yang dapat melakukan uh, kunjungan kerja atau apapun itu ke berbagai wilayah di uh, wilayah kerja mereka saya melihat ini sebagai satu hal yang kurang lebih sama seorang duta besar asing di Indonesia melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah atau tempat di tanah air kita mengenai museum itu sendiri saya hanya akan mengulangi bahwa apa yang disampaikan oleh saya sudah sampaikan tadi ya bahwa museum ini lebih tepat atau lebih lebih cocok bila ditanyakan ke instansi yang menangani aspek-aspek kebudayaan edukasi dan lain-lain dan di sisi lain juga tentunya lebih bisa menjelaskan atau menjadi sumber informasi yang lebih tepat adalah pemerintah daerah di mana apa yang disebut dengan muslim itu berada jadi ini tidak juga dari sisi kami mempengaruhi posisi Indonesia dalam melihat konflik Palestina Israel dan posisi Indonesia sendiri terkait isu Palestina pun tidak mengalami perubahan atau pergeseran mengenai Afghanistan kita memang sudah mengalokasikan rencana bantuan Hibah untuk tahun 2022 hingga tahun 2024 lebih pada kegiatan yang bersifatnya pembangunan kapasitas namun tentunya berbagai perkembangan yang muncul pada saat sekarang ini juga tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia sebagai wujud dari solidaritas kita dengan berbagai negara lainnya untuk mengurangi tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Afghanistan. Namun keputusan mengenai itu tentunya harus melalui satu proses lagi eh, bantuan kemanusiaan ataupun bantuan juga atau juga bantuan pembangunan kapasitas dilakukan melalui satu proses pembahasan lintas kementerian dengan apa yang kita sebut dengan Pokja Hibah. Pokja Hibah itu melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, eh, Setnek dan Bappenas. Jadi kita harus melalui proses itu dulu, Mas, sebelum saya bisa menyampaikan satu jawaban yang definitif. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dirjen. Selanjutnya dari SCMP ada Mbak Resti Woro. Silahkan Mbak Resti Woro mengaktifkan videonya dan menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Uh, maaf videonya, nggak uh, bisa nyala karena koneksinya biar lebih stabil. Uh, untuk Pak Teuku Pak uh, mau nanya Pak, uh, kemarin Mbak Kamla uh, mengatakan bahwa mereka akan mengundang para maritime security agencies dari lima negara ASEAN untuk uh, ke Indonesia dan melakukan pertemuan begitu Pak, untuk membahas masalah uh, South China Sea. Uh, sepertinya Pertemuan itu akan berlangsung pada bulan ini. Apakah Kemen Lut tahu mengenai rencana tersebut? Dan jika iya, apa tujuan dari pertemuan tersebut dengan para Coast Guard dari negara-negara ASEAN tersebut? Dan apa pandangan Bapak terhadap pertemuan tersebut? Terima kasih. Kalau saya enggak ada pandangan, Mbak. Ya. Tapi karena tentunya harus dikonsultasikan dulu ya. Pandangan yang menjadi cerminan ke posisi pemerintah. Namun yang perlu saya garis bawahi, sebenarnya sebagai kerjasama antara kosgar itu kan merupakan satu yang bersifat rutin ya biasa dilakukan antar bakamlah kita dengan bakamlah bakamlah atau kosgar dari negara-negara lainnya terkait rencana pertemuan ini memang kita terinformasi namun apa yang menjadi tujuan latihan itu kan lihat tidak dalam kerangka teknis saja karena negara-negara kan tentunya harus bisa saling berbagi capacity building katakanlah bagaimana bisa mengetahui apa yang bisa diberikan oleh satu negara dan lainnya dalam isu-isu yang mungkin dihadapi sebagai tantangan bersama di satu kawasan laut tertentu dengan demikian kita melihatnya sebagai satu exercise yang lazim dilakukan antar postcard dan negara-negara saya rasa itu Mbak terima kasih Terima kasih Pak Dirjen Selanjutnya ada Mas Tommy dari PS. Silakan Mas Tommy, kalau memungkinkan aktifkan videonya. Ini PS berapa nih Mas Tommy? <tere> saya so, dari Limutan 6 Pak, Mano -mano. <tere> 6. belum diganti namanya. Pak, saya ingin bertanya sedikit ke Pak Yuda, yang follow up question tentang Ukraina. Tadi Pak Yuda sempat menyebut contingency plan. Uh, contingency plan-nya seperti apa ya Pak? Kalau bisa diekspansi lagi, kalau bisa dijelaskan. Thank you. Ya, terima Mas Tommy untuk pertanyaannya. Jadi memang sesuai dengan Permenlu 5 tahun 2018 mengenai pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, setiap perwakilan RI wajib memiliki rencana kohitensi terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia. Jadi baik dalam kondisi aman maupun kondisi yang tidak aman seperti yang ada saat ini di Ukraina, seluruh Wakilan RI wajib memiliki rencana kultivasi, sehingga ketika ada eskalasi yang membahayakan warga negara kita, perwakilan RI telah bersiap dengan langkah-langkah tersebut. -langkah. Nah, khusus untuk Ukraina tentunya teman-teman KBRI Kiev telah melakukan updating terhadap assessment, threat assessment yang terjadi, situasi keamanan yang terjadi, dan kemudian menyusun rencana kontingen. Di dalam rencana kontingensi itu, ada penetapan beberapa status ya status darurat tiga darurat dua dan darurat satu di masing-masing status tersebut ada parameter-parameternya dan kemudian juga ditetapkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh perwakilan termasuk oleh pusat demikian mas uh, mohon maaf uh, pak dirjen mas Apung, kalau saya boleh Sementara saya mesti uh, melarikan diri karena sudah terlibat janji. Saya hanya menjawab uh, satu pertanyaan, ini ada kalau nggak salah, dari Mbak, Mbak Eno. ya Mbak Kaitan Eno, betul, dengan... dari Dicetro. Silakan, oh. Pak Dubes. ya uh, Apakah dalam waktu dekat akan ada pertemuan fisik di Sherpa Track? Jawabannya tidak, karena kita sudah memang uh, sejak uh, tahun lalu sudah menjadwalkan Sherpa trek yang kedua uh, akan diadakan di Labuan Bajo kira-kira pada akhir bulan Juni. Namun, itu secara fisikal. Insya Allah. Nah, namun demikian, mengingat waktunya cukup panjang dan kita perlu terus konsultasi dan perlu melakukan pembahasan di forum serpa kita rencananya akan melaksanakan Zoom meeting setiap dua bulan sekali, akhir Februari ini dan tentunya bulan April, Insya Allah. Jadi bentuknya akan ada VTC antara SharePub-SharePub, dan nanti baru serpa track yang berikutnya pada akhir bulan eh, akhir bulan Juni dan dilanjutkan dengan serpatrek ketiga dan yang keempat yang mendekati eh, KTT itu sendiri. Ya, jadi eh, itu kira-kira jawabannya, Mbak Eno. Saya mohon maaf kalau saya perlu eh, melarikan Pak, diri. Ada pertanyaan oh, lagi. Permisiin ya. Pak, Pak Dubes Ini juga ada pertanyaan terkait hal uh, lanjutan dari uh, Mbak Natalia Santi dari AFF. Uh, apa hasil terbaik yang diharapkan dari pertemuan pertengahan Februari ini dan apakah solusi bagi bagi krisis tekanan inflasi global saat ini dan solusi atas terganggunya rantai pasokan global juga akan dibahas. Ini masih terkait dengan G20, Pak. Pak. Uh, yang pasti pada pertemuan bulan Februari ini kan uh, akan ada beberapa pertemuan tingkat Menteri Keuangan. ya Ini yang pertama. Jadi tentunya everything is still open for discussion dan tentunya mereka akan membahas perkembangan keadaan situasi moneter dan keuangan yang terjadi di tingkat global dan itu yang menjadi fokus pembahasan jadi kalau dibilang apakah akan ada hasil yang terbaik once again they are still in the process of discussion sampai terus akhir presidensi akan ada beberapa pertemuan tingkat Menteri keuangan kalau tidak salah correct me if I'm wrong, Pak Bowo ada tiga lagi yang satu paling tidak di Maroko side, side by side dengan World Bank IMF meeting, dan nantinya terus biasanya akan ada pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral beberapa hari, atau back-to-back back dengan KTT G20 yang insya Allah direncanakan tanggal 15-16 November. Kalau ada pertanyaan lagi, ada Pak Bawa di sini yang mungkin bisa menjawab, mungkin Pak Dirjen, saya tidak lihat ada lagi yang di di, di chatroom, tapi silahkan dengan pimpinan Pak Dirjen, Mohon maaf teman-teman uh, wartawan saya, cuma satu hal sebelum uh, going away, uh, saya menarik uh, Pak Dirjen, ada nama uh, apa uh, Diantria, kebetulan nama saya uh, Triadian, kalau salah ya, Dianti, nama saya Diantria. Jadi ya kita sebenarnya saudara. Dianti, let Ya, sedikit sama-sama, Menter, Pak. Kalau boleh mohon izin, Bapak-Ibu sekalian, saya melarikan diri. Silakan Pak Bawa, uh, dijawab. Mohon maaf, sudah uh, keburu janji. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes Dian Transyajani. Mbak Natalia Santi, sudah dibahas pertanyaannya, tapi kalau ada pertanyaan lanjutan silakan Mbak Natalia. Ya. Terima kasih Mas, Mas Direktur. Tadi karena Pak Trian bilang akan mundur, jadi saya pertanyaan Pak Trian saya dahulukan. Saya juga ada pertanyaan tentang Australia. Tadi kebetulan Ibu Mita mengatakan, tentang bantuan Australia, uh, vaksin Australia. Tapi pertanyaan saya uh, sebenarnya uh, terkait rencana vaccinated travel line yang kalau nggak salah waktu itu sudah disepakati uh, oleh kepala negara. Itu um, akhirnya gimana ya? Apa kelanjutannya gitu dengan uh, ini mungkin banyak turis Australia yang mendambakan akan kembali ke Bali atau gimana itu? lanjutannya kelanjutannya VTL dengan Australia ini bagaimana selain dari bantuan-bantuan Australia juga ya itulah yang mungkin sedang diharapkan oleh kedua warga negara masyarakat wisata di Bali maupun masyarakat turis Australia yang ingin kembali itu yang pertanyaan saya yang kedua yang ketiga teknis juga yang sudah ditanyakan Anya tadi kami berusaha untuk bisa meliput G20 maupun persiapan G20. Baik G20 di Jakarta nanti pertengahan Februari maupun percapaan G20 yang di Bali. Tapi agak kesulitan untuk mendapatkan visa jurnalis. Ini bagaimana nanti seperti apa sih? jadi Supaya kita juga bisa memberitakan bagaimana Indonesia dalam presidensi Indonesia di G20. Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya Mbak Natalia lebih pilek nih ya. Silahkan Mbak Mita, ada yang mau dijawab segera travel lane dengan Australia? Terima kasih banyak. Uh, mungkin yang dimaklukan dengan vaccinated traveling adalah yang sedang dibahas dengan Singapura, okay. karena memang itu adalah uh, nama yang digunakan oleh Singapura untuk melakukan uh, perjalanan ke Singapura. Yang terkait dengan uh, Australia, sebetulnya ini sejalan dengan rencana pembukaan uh, untuk pariwisata di Indonesia pada tanggal 4 Februari, pada saat ini masih dilakukan berbagai macam persiapan dan juga koordinasi dengan Kementerian Pariwisata, dengan Kemenko Marves dan juga dengan beberapa kementerian terkait, terkait dengan bagaimana menjalankan proses uh, warm up vacation yang disebutkan kemarin dalam beberapa uh, rapat ya. Jadi uh, mungkin nanti akan ada update lebih lanjut pada tanggal 4 Februari, saat ini uh, Kementerian Luar Negeri masih uh, berusaha untuk mendukung persiapannya. Terima kasih. Oh, yang VTL ini kalau nggak salah dijajaki sama Prime Minister Morrison sama Pak Presiden tuh November tahun lalu kalau nggak salah penjajakannya udah dari November. Travel Corridor mungkin maksudnya? Ya? Oh kalau di pemberitaannya VTL sih. <laughs> oh, Oke. Okay. Uh, uh, ya makanya saya menindaklanjuti yang pemberitaan November lalu dalam pertemuan uh, apa, apa pembicaraan antara Presiden Jokowi dengan Pak Morrison itu aja. Berarti berarti belum ada ya VTL. Kalau nggak salah pemberitahannya seperti itu video Fascinated travel man. Baik belum ada. Nanti kalau ada kalau ada perkembangan kita update Baik. ya. Ya terima kasih. Tadi yang mengenai mengenai liputan ya. Nanti -nanti ya. Mas Yoyo kita adakan sesi terpisah ya mengenai koresponden asing yang ingin datang meliput dari sisi aturan memang sudah diberikan semacam uh, kulit green light ya dari imigrasi namun proses menuju aplikasi visa nanti memerlukan e, registrasi dan lain-lain ke websitenya Kominfo kalau tidak salah ya jadi hal-hal seperti ini nanti kita bahas lebih lanjut ya karena secara proses sudah dimungkinkan yang pasti semuanya sekarang kan di fasilitasi permintaan visa oleh imigrasi namun dari sisi aplikasinya bagaimana kemudian bisa difasilitasi melalui proses lintas kementerian saya ada satu forum ya yang membahas usulan untuk masuk ke Indonesia dari jurnalis ini akan juga tetap diberlakukan namun akan bersifat fasilitasi saja selama mereka meliput dalam rangka G20 dan sudah diberikan katakanlah semacam rekomendasi dari menteri Kementerian Pelaksana, misalnya satu event yang disponsori oleh Kementerian Keuangan maka mereka akan memberikan semacam rekomendasi namun untuk detailnya nanti kita adakan sesi terpisah ya tim Mas Yoyo bisa mengelola meeting itu nanti dalam waktu dekat Silakan Mas Yoyo Uh, iya. Kita juga undang di sini ada Mas Yoyo, Direktur Informasi dan Media. Silakan Mas Yoyo jika ada hal yang ingin disampaikan, karena ada beberapa pertanyaan juga terkait akreditasi media untuk meliput uh, ya, gelaran G20 di Indonesia ini. Silakan Mas Yoyo. Terima kasih Pak Dirjen, Mas Apung. Terima kasih teman-teman uh, media. Uh, salam sehat, semoga semuanya sehat. Jadi secara prinsip akan ada dua pembagian media yang um, apa akan meliput pertama adalah media yang menjadi bagian dari delegasi dan kedua adalah media yang menjadi bagian secara mandiri Nah um, secara prinsip uh, peraturan kita uh, untuk kunjungan ini memang yang diperbolehkan adalah untuk j20 kemudian yang kedua adalah untuk liputan film nah teman-teman nanti akan diarahkan untuk melakukan registrasi di websitenya g20 Nah setelah itu nanti hasil rekomendasi dari situ diajukan di kantor perwakilan RI untuk apa penerbitan apa izin visa nah teman-teman sekarang sedang dilakukan pembahasan secara lebih rinci mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama aspek-aspek teknis ini bisa difinalisasikan dan pada saat yang tepat nanti kita akan melakukan briefing secara lebih komprehensif sehingga semua dari A sampai Z-nya teman-teman akan mendapatkan informasi yang komplit demikian kira-kira Pak Dirjen dan Mas Apung, terima kasih terima kasih Mas Iya. Terima kasih Mas Yoyo. Sudah tidak ada lagi yang mengajukan raise hand, tetapi masih ada beberapa pertanyaan yang diajukan melalui chat box. Mohon perkenan Pak Dirjen juga untuk saya membacakan pertanyaan ini. Dari Mbak Eno, Pro3RRI, pertanyaan pertama untuk Pak, Pak Trian sudah dijawab. Lalu ada pertanyaan untuk Pak Yuda Nugraha. Yang pertama adalah MOU soal rekrutmen PLRT Indonesia menurut rencanakan ditandatangani pada 7 Februari di Bali. Sejauh ini bagaimana persiapannya? dan pilot Project awal akan ada 10.000 PLRT yang dikirim bagaimana aspek pelindungannya. Tapi Mbak ini juga di sini tidak mencantumkan mou nya antara siapa dengan siapa ini. Mungkin nanti uh, Pak Yuda bisa memberikan info sekiranya. Uh, memungkinkan. Yang kedua, bagaimana kondisi WNI di Ukraina dan Rusia menyusul eskalasi yang terjadi di kedua negara tersebut? Pertanyaan ini saya pikir tadi sudah dijawab uh, oleh Pak Yuda dari pertanya pertanyaan sebelumnya. Namun terkait MOU, sekiranya Pak Yuda ada informasi yang bisa dibagi untuk kita semua terutama untuk Mbak Emo, dipersilakan. Terima kasih Mbak Eno, uh, ini uh, pastinya terkait dengan perundingan MOU, penempatan dan perlindungan pekerja migran kita sektor domestik yang kita pahami ini adalah MOU yang disepakati oleh Indonesia-Malaysia pada tahun 2006, diperpanjang 2011 dan uh, habis masa berlakunya pada 2016 yang lalu jadi sejak 2016 yang lalu uh, telah ada upaya-upaya untuk menegosiasikan uh, MOU yang baru uh, untuk menjadi dasar penempatan dan perlindungan migran kita sektor domestik uh, di malaysia uh, dapat kami sampaikan uh, bahwa update uh, perundingan ya uh, telah terjadi berbagai uh, proses perundingan intensif uh, di level technical working group ya. terakhir pertemuan diadakan pada tanggal 19 januari uh, 2022 yang lalu bahkan di tingkat uh, menteri Menteri KSM, Menteri Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia Malaysia dan juga Menteri Dalam Negeri Malaysia dalam pertemuan terpisah masing-masing bertemu dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja RI ya, pada tanggal 24 dan 25 Januari yang 4. namun dapat kami sampaikan bahwa masih belum ada kata sepakat, ya, masih ada beberapa pending isu yang belum disepakati antara Indonesia dan Malaysia. Antara lain, kita meminta Malaysia dapat menghapus apa yang disebut sebagai sistem Mad Online. Ya, ini adalah direct hiring yang uh, membiayai undang-undang 18/2017 uh, kita, sehingga uh, pekerja migran kita sektor domestik berangkat ke Malaysia tanpa melalui prosedur yang benar sesuai dengan undang-undang kita juga meminta Malaysia juga bisa menghapus desinet, ini adalah proses pengurusan visa yang dilakukan di Indonesia yang membebani calon pekerja migran kita dengan biaya yang tinggi kemudian kita juga meminta agar dihapuskannya konversi visa, ini adalah pintu masuk, pintu masuk bagi korban-korban trafficking in person dan juga forced labor dimana pekerja migran kita, calon pekerja migran kita masuk ke Malaysia, menggunakan visa turis namun kemudian sampai di Malaysia di convert menjadi visa kerja ya. di satu sisi tentunya itu kebijakan e, imigrasi Malaysia namun di sisi lain kalau kita melihat dalam proses tahapan migrasi tentu itu proses migrasi yang tidak aman karena e, keberangkatan calon pekerja migran kita tidak dipersiapkan dengan baik di Indonesia jadi dapat kami sampaikan, Mbak Enok, bahwa rencana tanda tangan sebagaimana disampaikan oleh pihak Malaysia tanggal 7 Februari itu tidak bisa dilaksanakan, karena masih ada pending isu yang belum disepakati oleh Kedua Negara. Terima kasih, Mas Yuda. Terkait dengan perlindungan WNI, ada juga pertanyaan dari Mas Daniel dari Tempo. Uh, ada tiga pertanyaan yang saling berkait yang pertama adalah bagaimana tanggapannya terkait kasus ibu anak asal Jawa Tengah yang diduga jadi korban perdagangan orang di Malaysia dengan kedok ART lalu regulasi dari Indonesia sendiri sebenarnya seperti apa dalam rekrutan ini ART ini sampai bisa terjadi dan yang ketiga pelindungan hukum seperti apa untuk yang bisa diberikan kepada ibu dan anak ini demikian Mas Yuda dari dari uh, Mas Daniel Tempo Ya, Terima kasih Mas Daniel Tempo ini ada kaitannya tadi dengan uh, yang kami jelaskan sebelumnya untuk pertanyaan Mbak Eno ada kaitannya uh, kalau yang kami pantau ini adalah kasus yang menimpa uh, Ibu Lastri dan juga anaknya Nur Kolivar yang menjadi korban perdagangan orang di Malaysia ini merupakan cerminan tadi yang kami sampaikan keberangkatan pekerja migran kita melalui jalur yang tidak aman ya, dan terindikasi menjadi korban tindak perdagangan, perdagangan orang modus-modus nah, yang banyak digunakan adalah uh, memberikan janji-janji, deception, penipuan ya, dengan upah tinggi dan pekerjaan yang yang uh, tidak realistis di Malaysia ya. kemudian juga debt bondage, ini biasanya keluarga calon pekerja migran sudah mendapatkan uang panjer ya, di awal padahal itu ujung-ujungnya adalah penceratan hutang Nah, kemudian berangkat ke Malaysia dan kemudian berstatus sebagai pekerja migran undokumented Nah, status undocumented ini disertai dengan pola keberangkatan yang menggunakan modus-modus TPPO tersebut membuat mereka dalam posisi yang rentan dan kemudian terexploitasi di Malaysia sebagaimana tadi yang dialami oleh Bu Lastri dan juga anaknya Bu uh, Mbak Noor Nah, dalam konteks ini, perwakilan RI dalam hal ini KBRI Kuala Lumpur telah menampung kedua WNI kita tersebut, dan informasi terakhir yang kami dapat dari Pak Dubes Hermono, Dubes kita yang ada di Kuala Lumpur, bahwa kondisi keduanya dalam kondisi baik, sehat, hak-haknya juga sudah dibayarkan, dan akan segera kita pulangkan ke Indonesia. Namun, sekali lagi, ini adalah fenomena gunung es, jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana antara kedua negara bisa menciptakan safe corridor, koridor aman bagi proses penempatan pekerja migran kita, khususnya sektor domestik sehingga tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, dalam konteks ini di sisi Indonesia menjawab pertanyaan selanjutnya, kita telah memiliki Undang-Undang 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kita e, mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku yang memberangkatkan pekerja migran kita ke Malaysia dengan modus-modus DPPO tersebut namun di sisi lain kita juga mendesak pihak Malaysia juga melakukan tindakan yang tegas kepada majikan-majikan yang memperkerjakan pekerja migran Indonesia yang berstatus undocumented bahkan melakukan pola forced labor, kerja paksa atau eksploitasi kepada pekerja migran kita dengan hukuman yang setimpal ya. di undang-undang immigration Malaysia tahun 1959 ditetapkan bahwa bagi pekerja migran yang melanggar hukum di sana eh, dalam status eh, keimigrasiannya ada sanksi hukumnya namun bagi majikan yang memperkerjakan pekerja migran ilegal juga ada sanksi hukumnya Nah, kita meminta Malaysia juga bisa menindak tegas. Majikan-majikan majikan yang mempekerjakan pekerja migran ilegal, sehingga demand di sisi Malaysia dapat lebih terkontrol Demikian, Mbak Daniel dan tadi yang kita harapkan, MOU antara Indonesia dan Malaysia benar-benar bisa menjadi solusi ya, untuk memberikan jalur aman migrasi bagi pekerja Demikian, terima kasih, Mas Yuda. Saya tidak melihat. Masih ada rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media yang, yang ingin mengajukan pertanyaan via fitu, fitur Hand ataupun via chatbox, chatbox. Namun jika masih ada hal-hal yang perlu di-highlight di oleh uh, Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu pembicara lainnya, saya persilahkan. Mas Apung, mungkin saya akan mengundang Pak Rizal ya. Terkait uh, satu tahun kudeta di Myanmar, ada beberapa proses mengeluarkan statement yang mungkin Pak Riza lebih tepat untuk menjelaskannya. Terima uh, kasih uh, Pak Didian. Uh, selamat siang teman-teman menjelang -teman, sore, baik uh, teman-teman Kemlu, maupun teman-teman media. Uh, terima kasih kesempatannya Pak Faiza. Uh, betul, uh, jadi Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar uh, sebagaimana teman-teman media ikuti uh, terkait dengan momen satu tahun pengambil alihan kekuasaan oleh militer Myanmar Uh, yang tentu sejak awal dikecam oleh uh, pemerintah Indonesia. Uh, sebagaimana teman-teman ikuti, tanggal 1 Februari tepat pada saat satu tahun pengambilalihan kekuasaan oleh militer tersebut, Indonesia mengeluarkan statement yang pada intinya secara cara konsisten menyuarakan posisi kita, yaitu tentu uh, menyayangkan tidak adanya kemajuan dari pelaksanaan Five Point Consensus di saat yang sama mendesak militer Myanmar untuk melaksanakan apa namanya five, -five consensus tersebut sesegera mungkin khususnya memberikan akses terhadap uh, utusan khusus ASEAN untuk berkunjung ke ASEAN dan bertemu dengan seluruh pihak untuk memfasilitasi adanya dialog yang inklusif di saat yang sama sebagaimana juga teman-teman ketahui ASEAN juga mengeluarkan statement uh, baru kemarin tanggal 2 Februari Negara-negara uh, ASEAN mengeluarkan statement. Uh, Kamboja dalam hal ini sebagai ketua mengeluarkan ASEAN Chairman statement on the situation in Myanmar. Uh, kalau kita lihat prosesnya, teman-teman, uh, apa namanya dikeluarkannya statement oleh Kamboja mewakili ASEAN ini diinisiasi pertama kali oleh Ibu Menteri Luar Negeri melalui komunikasi beliau dengan Menlu Kamboja, yang kemudian diikuti oleh komunikasi Ibu dengan seluruh menteri-menteri Luar negeri ASEAN, setelah melalui proses pembahasan baik di level uh, SOM senior officials maupun menteri luar negeri, pada akhirnya kemarin uh, disepakati sebuah ASEAN chairman statement mengenai situasi di Myanmar. Kalau kita lihat elemennya, memang tidak jauh dari apa juga yang uh, Indonesia sampaikan, tapi ada satu yang menarik, teman-teman, di ASEAN chairman statement yang dikeluarkan oleh Kamboja. Jelas disebut bahwasannya ASEAN Member States Welcome menyambut baik penunjukan Menlu Kamboja sebagai Special Envoy dari ASEAN Chair sesuai mandat Five Point Consensus. Sebagaimana kita ketahui proses penentuan Special Envoy ini juga seperti tahun waktu kebutuhan Brunei membutuhkan waktu yang cukup panjang teman-teman sekitar empat bulan sejak Five Point Consensus disahkan April baru pada waktu bulan Agustus disepakati penunjukan special invoice. Tapi alhamdulillah kita melihat apa namanya indikasi yang cukup baik bahwasanya pada bulan Februari ini special invoice aset sudah ditunjuk. Ini pun terus terang berkat proses-proses yang didorong oleh Indonesia sehingga ada semacam kesepakatan persetujuan terkait dengan penunjukan special invoice melalui proses tanpa melalui proses sebuah meeting, tetapi endorsement melalui surat yang akhirnya telah disepakati dan dikeluarkan pengumuman resminya pada tanggal 2 Februari tersebut. Mudah-mudahan apa namanya dikeluarkannya kesepakatan adanya penunjukan ini akan mempercepat proses fasilitasi ASEAN terkait dengan pelaksanaan implementasi dari Five Point Consensus yang memang menurut Indonesia sendiri itu adalah satu-satunya saat ini instrumen yang bisa terus kita dorong agar kita bisa dapat segera mudah-mudahan membalikkan demokrasi di Myanmar ada satu proses lagi kalau kita lihat di tingkat global teman-teman yaitu sejen PBB mengeluarkan apa namanya statement juga pada tanggal 1 Februari dan DKPBB akhirnya pada tanggal 2 Februari mengeluarkan pre-statement yang sama yaitu mengenai Myanmar yang intinya masih sama tapi pada apa namanya pada press Myanmar apa DKPBB mengenai Myanmar pada tanggal 2 Februari ini lebih detail mengenai bagaimana DKPBB mendukung proses kerja dari Special Envoy ASEAN itu sendiri. Sebagaimana diketahui pada tanggal 28 Februari yaitu pada waktu adanya private meeting DKPBB terkait dengan Myanmar ini, di mana Menlu Kamboja juga sebagai Ketua ASEAN diundang. Dua jam sebelumnya, Menteri Luar Negeri melakukan komunikasi dengan Sekjen PBB terkait dengan masalah Myanmar ini. Mereka berdua membahas secara cukup detail bagaimana adanya sinergi antara ASEAN dan PBB untuk terus mendorong adanya kemajuan yang berarti di proses politik di Myanmar. Dan juga kita ketahui komunikasi Ibu dengan Ibu Nolan Hazard, Special Envoy Daripada dari sejen PBB mengenai Myanmar juga terus dilakukan. Komunikasi melalui video conference terakhir dilakukan pada tanggal 24 Desember yang lalu, dan komunikasi-komunikasi lanjutan terus dilakukan. Satu tujuannya, satu hal yang sama, yang kita sama-sama terus dorong adalah bagaimana kondisi di Myanmar bisa terus kita dorong, terus membaik, demokrasi bisa dikembalikan melalui dijalankannya Five Point Consensus. Demikian Pak Faisal, terima Terima kasih kembali ke Mas Apung ya. ya. Terima kasih Pak Dubes. Jadi masih ada dua pertanyaan lagi jika diperkenankan untuk dijawab. Yang pertama dari Mas Ariwu, ABC News, ditujukan kepada Mbak Lintang. Kalau Mbak biasanya sejemurnya Mbak Mita. <laughs> Kalau Lintang berarti Ibu Lintang. Pertanyaan follow up tentang Australian Tourist Warm Up Visit Apakah rencananya akan dilakukan bersamaan dengan pengumuman satu batch bersamaan izin atas negara lain, menanti kesiapan negara lain dalam satu batch, atau bisa diumumkan secara sendiri-sendiri tergantung kesiapan di lapangan? Terima kasih. Demikian Mbak Mita, mohon perkenan untuk dijawab secara langsung. Terima kasih banyak Mas Kapu. Uh, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Uh, memang tidak secara spesifik hanya untuk Australia, jadi pada prinsipnya sesuai dengan surat edaran dari Satgas yang terbaru, uh, kalau tidak salah nomor dua, ya, di situ disebutkan mengenai uh, pembukaan untuk pariwisata dan untuk Wisman. Di situ tidak disebutkan negaranya, tapi bisa berlaku untuk uh, semua yang bisa memenuhi persyaratan sesuai yang ada di dalam surat edaran Satgas tersebut. Jadi semuanya akan dia dibuka pada tanggal 4 Februari besok. Terima kasih. Oke. Jadi besok akan mulai dibuka. Uh, menuju ke Mbak Dian Septiari dari The Jakarta Post. Silahkan Mbak Dian. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Iya izin Pak, uh, ada satu pertanyaan lagi yang saya jadi ingat karena isu Myanmar tadi. Saya ingin tanya Pak, uh, terkait dengan uh, penyel apa sih, uh, proses dengan uh, ASEAN dan ASEAN Myanmar. Saya ingin tahu karena pemerintah Kamboja baru saja uh, baru-baru ini mengumumkan akan melaksanakan uh, ministerial, mit, uh, ministerial retreat bulan uh, Februari dan uh, merencanakan tidak akan mengundang perwakilan militer Myanmar nah saya ingin tahu pak tanggapan dari Kemlu sendiri tentang uh, uh, kebijakan ini seperti apa uh, dan pandangannya terkait perkembangan ini jadi apakah kedepannya berarti Indonesia akan komit untuk bisa uh, attend uh, uh, Ministerial Trade kedua ini baru banget saya baca pak ada statement dari pemerintah Asia eh pemerintah Amerika Serikat bahwa Presiden Biden akan melakukan tur di Asia, ya dengan emphasis di Indo Pasifik. Saya mau menanyakan, apakah sebenarnya Indonesia akan jadi bagian dari negara yang akan dituju itu? Apakah ya mungkin pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat sudah berbicara soal itu? Dan untuk dan dalam konteks ini juga kan sebenarnya ada ada rencana mau ada ASEAN Summit ya dengan Amerika Serikat, ASEAN Amerika Serikat. Nah itu apakah perkembangan terbarunya seperti apa ya Pak? Apakah akan tetap dilaksanakan? akan dalam waktu dekat atau seperti apa? Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Dian. Eh, baik Mbak Dian, eh, kalau saya tidak salah ya, tolong dikoreksi juga mungkin Pak Rizal ya. Sudah ada pengumuman dari pihak ya, Kamboja mengenai jadwal baru penyelenggaraan eh, ASEAN Minister Retreat ya. Jadi sudah ada tanggal baru yang disampaikan dan memang di situ juga sudah secara jelas disebutkan. Eh, akan diwakili atau oleh pihak non-politik dari perwakilan Myanmar. Jadi sejalan sekali yang posisi Indonesia uh, untuk me -apa, tidak melibatkan uh, unsur politik dari Myanmar dalam pertemuan tersebut. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti, namun dari sisi penjadwalan sudah uh, dikeluarkan uh, oleh pihak Kamboja. Uh, Mengenai uh, Presiden Biden akan berkunjung ke wilayah Asia ya. Justru kami juga akan mengecek ya. bagian tadi baru membaca, kita juga baru mendengar apanya, nih kapan persisnya dan uh, seperti apa. Tentunya kita ingin juga nanti pada waktunya mendapatkan penjelasan yang lebih uh, jelas lagi dari rekan-rekan kita di Washington DC mengenai pertemuan ASEAN-US uh, memang masih dalam terus dalam proses mencocokkan jadwal dan diharapkan uh, segera ada konfirmasi dari kedua belah pihak uh, tanggal yang atau waktu yang dapat disetujui mungkin itu ya mungkin Pak Rizal lebih bisa melengkapi dari sisi penjadwalan dan lain-lain. Terima -lain. uh, kasih Pak Rizal. bagian untuk menjawab dua pertanyaan terkait dengan ASEAN Retreat? Pertama, kita bisa konfirmasi uh, bahwasanya Ibu Menteri apa namanya dijadwalkan untuk hadir. In person dalam pertemuan ASEAN Retreat. Sebagaimana tadi Mbak Dian sampaikan bahwa sudah ada keputusan ASEAN yang memang kita sama-sama harus hormati, yaitu sepanjang belum ada kemajuan yang signifikan terkait implementasi Five Point Consensus, maka Myanmar diwakili oleh pejabat non-politik. Itu tadi juga disampaikan oleh Pak Faiza. Jadi itu sudah clear dan sekarang prosesnya penjadwalannya, saya rasa sudah mulai mengkerucut. Ke pertengahan, sekitar pertengahan, apa namanya, Februari, terus terang dari sisi jadwalnya itu masih mundur satu dua hari. Jadi, saya belum bisa apa, menyebutkan tanggalnya, tapi saya bisa pastikan pertengahan, apa namanya, Februari. Untuk ASEAN US Summit tadi disampaikan, Pak Faiza, memang jadwal terus masih, apa namanya, eh, dicari eh, yang pas karena terus terang teman-teman dengan perkembangan Omikron di dunia dan khususnya di Amerika tentu penjadwalan ini menjadi apa namanya bergantung terhadap bagaimana perkembangan Omikron ke depan dan tentu situasi dunia yang kita tahu di beberapa tempat masih sangat menghangat maka perkembangan-perkembangan itu sangat akan sangat menentukan nanti penjadwalan dari ASEAN-US Summit itu sendiri komunikasi Pak apa Biden dengan kepala negara ASEAN termasuk Indonesia sebagai koordinator juga sudah dilakukan mengenai rencana asia us Summit ini memang tapi tanggalnya masih penunggu perkembangan dari Omikron dan situasi, beberapa situasi di uh, kawasan lain terima Pak Faizah terima kasih silakan Mas Apong ya terima kasih Pak Duta Besar toko Faizah Syah, dan saya yakin pertanyaan dari rekan kita uh, uh, dari Jakarta Post tadi merupakan pertanyaan terakhir, tapi jika ada yang masih ingin di-highlight oleh Pak Dubes Deku Paijasa dan narasumber lainnya, saya persilahkan. Apakah masih ada? Ada Jadi, yang di-chat box begitu ke Pak Yuda. ya. Pak Yuda masih okay. bisa menjawab. Saya dengar Pak Yuda juga sedang di luar. kegiatan di luar. Ya. Ingin follow up terkait? anak dan istri kombatan juga, oh ya tadi memang ada pertanyaan terkait dengan kombatan yang di ISIS ya uh, apakah uh, ada istri kombatan, anak dan istri kombatan juga apakah tidak akan dipulangkan dari Tria Dianti Mainici, mungkin Pak Yuda mengetahui informasi ini Ya, uh, terkait dengan hal ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak DP, bahwa koordinasi uh, proses uh, terkait dengan penanganan FTF uh, WNI yang ada di luar negeri itu dikoordinasikan oleh Menko uh, Kemenko Palu Kamto Penko Bulukam. Namun sebagaimana sudah pastinya sudah dipahami juga oleh teman-teman media bahwa pada tahun 2020 uh, telah ada uh, arahan dari Bapak Presiden bahwa kita memang uh, tidak ada rencana untuk memulangkan ya. uh, kecuali anak-anak di bawah 10 tahun. Demikian. Terima kasih Mas Yuda. Uh, saya yakin Mbak Mita di sini juga ingin menyampaikan sesuatu terkait Satgas uh, surat edaran Satgas nomor 4 tahun 2022 yang Mbak Mita silakan Mbak Mita. Ya, uh, mohon izin tadi melanjutkan pertanyaan dari Bapak Ari ya tadi uh, sebetulnya perketentuannya mengenai pelaku perjalanan luar negeri itu ada dalam surat Edaran Kepala Satgas nomor 4 tahun 2022. Mungkin tadi saya menyebutnya nomor 2, tapi yang paling baru adalah nomor 4. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mita. Mungkin dari eh, Mas Yoyo atau Pak Rizal Purnama ataupun Pak Hari Prabowo ingin menyampaikan sesuatu? Tidak. Oke. Okay. Terima kasih sekali lagi kepada Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teuku Faizasyah dan narasumber lainnya yang telah hadir bersama kita, yaitu Mas Yuda Nugraha, Ibu Lintang Paramitasari saya sebut ibu karena lengkap namanya, terus Mas Mas Yoyo juga Mas Yoyo merupakan direktur informasi dan media Kementerian Luar Negeri, Kepala BDSP Mas Ahmad Rizal Purnama dan juga terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti press briefing pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga atas dukungan yang diberikan selama ini untuk diseminasi polugri dan kita akhiri acara press briefing pada sore hari ini. Salam sehat untuk kita semua dan salam untuk keluarga dan teman-teman terdekat di samping Bapak-Ibu semua. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali di press briefing yang akan datang. Terima kasih, mas Akum, teman-teman sekalian media. Terima kasih semuanya, Pak Dirjen, Pak Direktur. Hari. Terima kasih. Amin ya. Kasih, Amin. Mari. Amin.